Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin brownies shiny ini keras. Ini tuh bikinnya gampang banget karena nggak perlu pakai mixer. Aku bakal kasih tau tipsnya biar shiny ini kerasnya itu keluar. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Untuk detail resepnya udah aku taruh di description box ya. Masukkan telurnya ke dalam wadah Ini aku pakai telur suhu ruang Kalau teman-teman pakai telur yang dari kulkas Bisa didiamkan dulu Sampai telurnya itu nggak dingin Dan Gula pasir Gula pasirnya udah aku blender sebelumnya Biar nanti pas ngaduknya itu nggak terlalu lama Diaduk pelan-pelan aja, sampai gulanya larut. Tuangkan lelehan coklat batang dan margarin. Ini aku tuangnya pas masih anget, biar gulanya makin larut. Tips agar sani kerasnya keluar saat mengaduk gulanya itu harus benar-benar larut. Masukkan terigu dan coklat bubuk yang sudah diayak. Masukkan bertahap biar nanti pas ngaduknya itu nggak terlalu susah. Tambahkan sisa tepung yang tadi. diaduk sampai semua adonannya tercampur rata kira-kira kayak gini kalau semua adonannya itu udah tercampur rata tuang adonan ke dalam loyang sudah dialasi dengan kertas roti ini aku bikin dua resep jadi tiga loyang ukuran 30x10 cm berikan topping di atasnya ini aku pakai topping kacang almond dan keju teman-teman bisa pakai topping apa aja sesuai selera ya sebelum kuenya dipanggang ovennya itu udah aku panasin selama 10 menit pakai api atas bawah suhu 250 derajat celcius panggang kue selama 20 menit Pakai api atas-bawah suhu 200 derajat celcius. Kalau udah 20 menit, turunkan suhunya menjadi 180 derajat yang selama 20 menit dengan api bawah aja. Nah, ini kuenya udah mateng, saini kerasnya keluar, cantik banget kan? Teman-teman, selamat mencoba ya!